Panduan ini akan memandu Anda untuk memulai langkah-langkah bagaimana cara memulai menambang koin PLC UX setelah Anda mendaftar di PLC Ultima, membeli paket Ultima X Minter, dan menginstal Ultima Wallet dan Ultima Farm. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah membeli koin PLC Ultima. Untuk melakukannya, silakan masuk ke bursa Coinsbit. Jika Anda tidak memiliki koin USDT, pertama-tama Anda harus mengisi saldo Anda, kemudian ikuti langkah-langkah berikut. Masuk ke bursa dan buka wallet. Tekan Balance. Ketik USDT di kolom pencarian. Di depan USDT, klik Deposit. Anda akan diberi kesempatan untuk memilih jaringan USDT. Pilih jaringan pilihan Anda, misalnya... Jika Anda memiliki USDT pada jaringan Tron, pilih TRC20. Kode QR akan muncul dan di bawahnya akan ada alamat dompet Anda, dan cukup transfer USDT Anda ke sana. Sekarang, setelah Anda memiliki koin USDT di saldo Anda, buka bagian perdagangan di bursa dan masukkan PLCU di kotak pencarian di menu sebelah kiri. Ini akan memunculkan pasangan USDT, lalu klik. Untuk membeli sesuai dengan harga pasar, pilih Market. Dalam kolom Amount, masukkan jumlah USDT yang ingin Anda bayarkan untuk membeli PLCU. Kemudian tekan Buy. Anda juga dapat membeli PLCU melalui Limit Order. Order dengan harga beli atau jual tertentu. Pilih Limit dan kemudian tentukan harga PLCU dan jumlah koin yang ingin Anda beli. Kemudian tekan tombol Buy Selesai, Anda sudah melakukan pembelian koin PLCU Sekarang saatnya membeli koin PLCUX Anda membeli PLCUX dengan cara yang sama seperti Anda membeli PLCU Harap dicatat bahwa Anda hanya dapat membeli koin PLCUX untuk PLC Ultima Karena pasangan PLCUX-PLCUC tidak diperdagangkan dan tidak akan tersedia untuk para pengguna bursa dalam waktu dekat anda juga memerlukan koin PLCU klasik untuk menyepakati kontrak dan memulai minting Ini diperlukan untuk membayar gas Anda bisa menemukan penjelasan terperinci mengenai apa itu gas dan bagaimana cara menghitungnya di kanal YouTube kami Jika Anda tidak memiliki PLCUC di saldo Anda Anda dapat membelinya di Coinspeed untuk USDT Pembelian mengikuti algoritma yang sudah dijelaskan dalam instruksi ini sekarang, setelah Anda memiliki semua koin yang diperlukan pada saldo pertukaran Anda, saatnya untuk mengirimkannya ke Farming. Harap diperhatikan, untuk mengisi kembali Farming, Anda memerlukan alamat dompet Ultima Farm. Anda dapat menyalinnya langsung di aplikasi seluler atau di akun pribadi Anda di ultimafarm.com. Cukup klik top up my farm di panel kontrol PLCUX dan salin alamat dompet Farming Anda. Setelah Anda menyalin alamatnya, buka bursa di bawah Balance, pilih Withdrawal, dan pilih PLCUX. Pada baris Address, masukkan alamat Farm yang disalin. Masukkan Amount atau Jumlah yang ingin Anda kirimkan ke Farm. Konfirmasikan pengiriman dan tunggu bursa untuk memproses transaksi. Setelah transaksi diproses, Anda akan dapat memasukkan kontrak di Farm Anda. Menyepakati kontrak pintar adalah langkah terakhir untuk memulai minting. Anda akan memerlukan lisensi minting aktif untuk menentukan max load Anda, dan tentu saja koin. Jadi, untuk membuat kontrak pintar, silakan buka aplikasi Ultima Farm. Pilih X Farm. Pada layar utama, klik Get Profit. Sebuah jendela akan terbuka, dan Anda harus menyetujui syarat dan ketentuannya. Kemudian menggeser slider ke kanan Harap dicatat, pada langkah ini harus ada koin PLCUC di saldo farm PLCUX Anda yang mencukupi untuk membayar transaksi gas Dalam jaringan PLCUX, gas dibebankan untuk semua transaksi Sedangkan untuk transaksi layanan tidak dikenakan gas Gas adalah bahan bakar untuk jaringan, seperti bensin untuk mesin Saat ini, biaya gas adalah 1% yang tidak kurang dari 0,0002 PLCUX Swipe untuk mengonfirmasi penyelesaian proses kontrak pintar Selesai, Anda akan melihat pesan di layar bahwa smart kontrak telah selesai dilakukan Keuntungan yang dihasilkan sebagai hasil dari minting dapat ditarik dan digunakan sesuai kebutuhan Anda jika Anda masih memiliki pertanyaan, Anda dapat menemukan petunjuk terperinci tentang cara bekerja dengan PLC Ultima di kanal YouTube kami.